Hari ini kita berjalan menuju Kota Padang lewat Danau Singkarak, Danau terluas di Pulau Sumatera setelah Danau Toba. Di sebelah kanan kita lihat danau begitu luas. Bila masalah Anda adalah sesendok garam dicemplungkan ke danau itu yang begitu luas maka danau itu tidak akan terasa asin tapi kalau garam itu ditaruh dalam segelas secangkir gelas kecil maka sangat terasa asin begitu juga masalah apabila kita ibaratkan sesendok garam ditaruh di dalam gelas yang sempit dan kecil maka akan terasa sangat asin dan Menyusahkan, tapi kita coba masalah itu diletakkan di dalam sebuah danau yang sangat luas Maka danau itu airnya tidak terasa seperti asin, tidak akan terasa asin, tidak akan terasa berat masalah itu